Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayah sebut. Minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke 15 ayat 9. Inna nahnu nazalna zikra. Kami turunkan Al Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. ayat ayat al ayat ayat ayat akan mudahkan ayat untuk diingat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat 103. ayat ayat ayat ayat maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat segera berzikir kepada Allah. Salat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani illa ana wa Saya Allah kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa Quran surah 13 ayat ke-28 ala bi tatma'innul qulub. yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang bu tadi saya contohkan baca Al-Quran zikir kan Jikalau ibu sedang tidak tenang sedang gelisah ada masalah Daripada mengeluh sana sini, wudhu bu, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu, mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu, kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Surah 13 ayat 28 Rumus ini pakai Gunakan dalam hidup Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat Yang tahu handphone, yang bikin handphone Yang tahu mikrofon yang bikin nya Yang tahu kita, yang menciptakan kita Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita Maka akan langsung terasa manfaatnya Ibu tidak percaya silahkan lakukan Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah. Doa itu bukan sekedar penting permohonannya. Tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah ta'ala Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa. Artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah ta'ala mau menyejajarkan diri dengan Tuhan, kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan, Allah yang memberikan, kalau manusia beda pasti minta, artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan, saya tempatkan kau di neraka jahannam yang paling bawah, jahannam itu bu, belum masuk saja, sudah terasa, terasa, buka ibu Quran surah misalnya, ke 40 ghafir tuh, ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam, yang bukan jahanam saja, penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya ruhnya katanya. Takut Karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia Salah Kemana anak nggak pulang, pulang Pasti ada yang salah, karena nggak berani pulang Jangankan salah, nggak punya bekal saja Malu pulang Lihat ibu, waktu Ramadan usai Mau mudik, Idul Fitri Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal bu Dikumpul-kumpulkan terus selama 11 bulan. Untuk satu bulan saja, itu pun paling berapa hari? Kumpulin, kumpulin, kumpulin, kumpulin. Terus telepon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, eh? motor bebek, bekal singa. Ada kardus belakangnya, tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin. Aku pulang sayang jalan mudik, terus yang di rumah kan senang nerimanya Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal ustad, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi nggak mau keluar rohnya, malaikatnya geram, dipukul sama malaikat, pukul depannya, pukul depannya Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Malu pulang Tapi kalau punya bekal enak Dan yang nyambut langsung malaikat Bahkan nanti ada satu amalan Saat dikerjakan Itu orang ini sudah masuk surga Tapi semua malaikat di semua pintu surga yang delapan itu Datang mengunjungi dia mengucapkan selamat Itu ada di Quran surah 13 ayat 24 alaikum Selamat ya Saat di dunia sabar Mencari bekal dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu ini nikmat nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi dan tinggal abadi di situ yang nyambut malaikat bayangkan semua malaikat bu semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia wah masya allah malaikat Jibril surfil, malaikat maut maaf ya dicabut kemarin biasa selamat selamat selamat selamat selamat dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan Rumah dicet, datang sambut depan rumah, semua hidangan ada. Oh masya Allah, bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang itu kan? wah muncul semua. Paham ya? Ah jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan Maka Allah akan jawab Dan berikan jawaban dari semua persoalannya Jalan mendapatkan jawaban itu Adalah doa Kenapa manusia mesti berdoa Karena dia butuh dengan Allah Dan puncaknya Kenapa dia mesti berdoa Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya Sebelum sampai ke keabadiannya di akhirat Jadi ketika kita berdoa Sebetulnya kebaikan untuk kita Karena Allah ingin kita bahagia Ingin mudah hidupnya jadi kalau ada orang gak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini. Kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sub Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri. Langitnya sendiri. Nulis sendiri, ngapus sendiri. Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Uh. Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Uh, saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang uh, melihat tapi nggak paham. Gitu. Ya. Dengar tapi nggak paham saya tidak ingin satu pun keluar dari sini kecuali paham ya. ibu paham paham ustaz, pada pamitnya, ya silahkan, apa yang ibu pahami doa ya dah, nah, sekarang masuk bagian kedua bismillah kalau sudah mengerti yang tadi persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah itu dia Bagaimana cara kita meminta Kata Allah kamu kalau punya masalah minta Ya Allah caranya bagaimana Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu Dan tidak tahu caranya itu bisa keliru Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman bu Mesti pakai ilmu Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu itu bisa salah Kuat ingin mendekat kepada Allah Ya Allah ya Allah aku ingin ibadah aku ingin ibadah kuat Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua, dia sudah berubah. Ya Tadinya orang tuanya melihat, anaknya Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan. Senang ibadah, Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisahnya tak saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. tak saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur, biasanya santri itu, kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud, jam 2 bangun saya bahagia sekali, udah bangun solat solat solat solat selesai, cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur, ah saya bangunkan kan, Fulan bangun, oh iya kata, iya, oh mungkin nanti mau nyusul, saya pikir istirahat dulu, saya ke masjid lah, udah ke masjid dah selesai, kita diskusi di masjid selesai, semua pulang saya jam 7. saya lihat masih tidur juga, ah barangkali dia sudah tadi solat mungkin di kamar nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya enggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. bangun. Kenapa Adi katanya? Saya kira Antum belum sholat subuh ya? tadi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. <laughs> <laughs> udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rakaat. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa idza ibadi anni fa inni Fokus. Kata Allah kalau hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepadamu minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh bu, coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya enggak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika korun sombong, korun itu manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit kunci brankasnya saja kemana-mana itu suka dibawa dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun, jadi kalau anda tidak tidak sekaya Korun jangan ikutan sombong telat, telat gak ada kerjaan sudah ada yang lebih kaya, ya. Dan apa yang terjadi? Fakho kata Allah, kami telan. likuifasi Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua, habis. Diketika ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya. Untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis. Untuk menunjukkan, kamu tuh bukan Tuhan. Saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini, ya? Lamborghini, Wong, bikin rame di jalan, cuman gak pilih status, kasih tahu, maaf mas, telat. <Gülüyor> itu itu itu gambaran hidup. Dan ingat setiap dibuka dengan kalimat permohonan itu kalimatnya hamba, hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta tobat hamba. Quran surah 39 ayat 53. kuliah ibadilladzina asrofu ala anfusim, lataknal min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa pengen berdoa minta tobat kata Allah hamba saya terima tobatnya hamba ini ini ya ini pun adab yang pertama dari Al Qur'an adab yang pertama kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jangan merasa tinggi Saya turunkan caranya Bagaimana cara menghamba itu yang, Cara yang baik Fokus Muhammad SAW jika ada hamba-hambaku Bertanya padamu tentangku Ingin mencari-cari aku Masya Allah ibu maaf ya Biasanya kan kalau orang mencari Allah Ingin mendekat kepada Allah Entah itu datang ke masjid Bangun malam Biasanya motifnya cuma dua Satu ada kebutuhan Pengen berdoa Terus dekat sama Allah Besok mau alisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian, baru puasa. Suami ada proyek, baru baca Quran. Terus itu biasa itu. Biasa jadi fitrah bu. Tuh, benceng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Yang kedua, tobat dari maksiat. Tobat. si orang tobat ke masjid bangun malam, doa itu biasa jadi kalau ada seperti itu, itu tandanya kita hamba normal manusia fa inni kata Allah katakan Muhammad SAW katakan kepadanya, janganlah mencari aku dekat. dekat jangan mencari aku dekat jadi bu, ketika kita butuh Allah langsung jawab oleh Allah kamu mau apa? aku dekat itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam saya belum datang di sini sampai jam 8, ibu tanya panitia, Ustadznya mana sih? Bukti Ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih Ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, Ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, Psikologi Alquran mengatakan, langsung rasakan Allah itu bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak, ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang, setelah kita paham tentang kedekatan ini kemudian kita praktekkan jadi Bu ya maaf ya ketika ibu punya masalah apapun yang pertama diingat Allah Allah engkau telah berjanji engkau pasti akan tepati ya Allah sekarang aku ada persoalan nah, sekarang teruskan ayatnya ujibu da'aratadda'i iza da'an aku pasti akan menjawab mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa arab, ujib itu itu disebut dengan fi'il mudhari namanya saya kasih rumus cepat bu ya insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik saya kasih satu kalimat Hafalkan baik-baik, ini gampang kok. Anita. Ya, Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Qur'an, di depannya ada huruf hamzah ini atau nun atau ya atau tak maka itu rumus mudori namanya gak usah dihafalkan mudorinya yeah. gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan Anita istrinya pemodori, gak usah gak ada kerjaan ya, yeah. gak usah dihafal saya hanya ingin tunjukkan pemahaman kalau ada bentuk seperti ini ini punya tiga makna kalau dalam bahasa inggris itu disebut present ya, yeah, continuous dan future present, continuous and future sekarang, terus sampai kapanpun sekarang, terus berlangsung, continuous, and future sampai kapanpun, di masa depan ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah kamu berdoa, saya akan kabulkan nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini, bentuknya menggunakan modal ada hamzah di depannya, ujib artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu, sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B. Itu yang paling dahsyat. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Faliyas tajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat, aku jawab. Faliyas tajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab. Seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah Maka kata Allah Kamu pun harus menjawab setiap seruanku Jawab seruan Allah Ayo respon Adil Maunya dapat gaji aja Kerja gak mau Ya? Apa ibu pikir duduk manis Santai di ruangan tengah setiap bulan suami datang berikan uang belanja, belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Di ketika ibu diseru oleh Allah diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita bu dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa minta, minta, minta, saya kasih apa diantara kunci doa itu ustaz yuk kita lihat, adalah jawaban dari seruan Allah, apa diantara seruan Allah itu, saya beri contoh satu misalnya, Allah perintahkan kita untuk sholat, bahkan diseru diingatkan lima kali dalam sehari Sholat, bukankah kita diseru dipanggil lima kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya? Diingatkan kan? Ayo ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah ma Agung mau besar semuanya. Dan seterusnya perhatikan baik baik. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan luku sujudnya. Allah nunggu punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu doa. Salat adalah doa. karena itu semua bacaan dalam salat, doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah, doa, bukan dikira Al-Fatihah enggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya, ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam salat itu ada empat keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti Ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? Ada empat posisi, empat keadaan dalam sholat yang kalau ibu berdoa benar meminta di situ dengan benar itu seketika akan dikabulkan. Seketika. Satu saat berdiri, berdiri. Dua saat ruku', a. ruku'. A. Ketiga saat sujud, ketiga saat sujud. Keempat, sesaat sebelum salam. Berdiri, rukwa, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu, lima kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di buka bumi ini, buka pintu rumahnya lima kali sehari. cuman untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya ustad, gak ada yang mengatakan, Ayo, lima kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa, ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV, ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, lima kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur Kita bangun tidur aja, punya masalah gak? Ayo minta, disuruh salat dua rakaat. Dan sholatnya gak usah banyak-banyak, dua rakaat aja dulu, supaya gak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa, berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta punya masalah gak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi gak? Disuruh duhur empat rakaat, karena waktunya cukup panjang suruh empat. Ayo minta, minta, ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon, dari duhur ke asar ditanya lagi, ada masalah gak? Panggil lagi ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya, ada masalah nggak disuruh sholat lagi Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan dia akan senang menunaikan sholat makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat dijawab oleh mu'adzin hayya ala sholat ayo sholat, kenapa sih sholat hayya ala falah ayo bahagia ayo tenang yuk dapatkan apa yang kamu inginkan Fala. Jadi, kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban jadi sebagai kewajiban beban saja makanya sholatnya gak nikmat ya bagaimana doanya bisa dijawab anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah. Datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya. Bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi. Tapi datang tidak membawa prestasi. Bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama... Respon kata Allah seruan Allah rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi ini belum selesai nih bu ini panjang bahasannya nih sampai jam berapa kita? 10 ya oh, oh, Mau sampai jam lima silahkan saya jam 10 selesai. Ya. Lihat sini, Oke saya punya sekitar satu jam kurang ke depan saya ingin terangkan sedetail-detailnya gitu. ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al Quran, Quran hadis, Quran hadis. Sekarang ini. Ustadz saya sekarang paham solat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di solat saya akan memohon. Sekarang ustadz, bagaimana cara saya merespon solat? Kan kata Allah, saya menyeru respon gitu kan? Kita dipanggil solat nih, "Allahu akbar, akbar, dipanggil bagaimana cara meresponnya." Sebelum minta, awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya, bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, itu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak Wali Kota yang saya hormati. <tik> Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, lima waktu ini ibu sudah hafal, ibu. ya Bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah keempat. Surah ibu, surah mama, an -Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya mu kita sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman itu terjemahan biasa kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat tahu waktunya apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan pasti hafal kalau ibu benar memprioritaskan salat dan menilai salat sebagai solusi hidup menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih, bulan ini misalnya. Dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya, ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini. tuh Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu jika dia tidak meninggalkan ibu ibu yang meninggalkan dia duluan sekarang lima kali sehari semua diberikan bahkan lebih daripada dunia dan seisinya harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya dari ibu hafal ayo subuh jam berapa sekarang lihat sini, lihat sini, bukan ke atas ditutup tuh tuh, tuh, tuh, sana tuh subuh jam berapa? ayo ngeliat sana empat pati buhur yang berapa oh. asar maghrib isya itu kan kunci ibadah dan kunci ijabah kunci ibadah kunci ijabah di situ ada pengabulannya ah, ini gimana mau minta waktu permintaannya aja nggak hafal Hai gimana mau bermohon datangnya aja telat karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah diaturlah di Quran surah ke-2 ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah ke-2 ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah salat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah surah ke-20 ayat 14, "Wa dhikri, Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Di kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4, 3, 3. 4, 4, 3. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat. ya Ada yang 4, 3, 3. Ada yang 4, 3, 4. yang 4, 3, 5. Dan ya ambil tengah-tengah lah, 4, 3, 5 misalnya. Quran 435 lihat sini fokus Allahuakbar akbar. 435 dipanggil salat diseru kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 13 186 kalau diseru cepat jawab kan terus diseru 435 akbar, Allahuakbar akbar. begitu diseru Ibu langsung datang Ya Allah sudah azan, seruan nih saya siap-siap saya ingin minta sesuatu Nah, orang yang datang, saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyeruhnya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia merespon, cepat, siap sholat. Maka, dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya dipanggil saat itu, dia menjawab maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja di saat panggil, diingat panggil, diingat jelas? ini yang hebat dipanggil 4.35 Allahu Akbar, Allahu Akbar dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45 dia bangun jam 3 bisa padahal belum dipanggil datang bahkan Masya Allah Melakukan warming up dulu, tahajud istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah Bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7 datang jam 6, disitu ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat, terus kelihatan CCTV kan? Wah, ini orang bagus banget nih, mulia, bagus, sampah diambilin disapu. <laughs> kelihatan, itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu ini orang, maaf ya walaupun dia mem belum memanggil Allah Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya ada orang yang seakan enggak punya masalah Bu bukan enggak punya masalah sebab setiap dia punya masalah masalahnya diringankan oleh Allah bisa akan-akan enggak ada beban ah, ini indah hidupnya Enak. butuh sesuatu sebelum nyari datang ada persoalan senyum dikit selesai orang macet mengeluh bikin status dia macet malah senang dan hatinya dilapangkan oleh Allah, bayangkan ada janji, rapat, rapat ya, jam 9 setengah 9 masih macet diprediksi di google, akan sampai 2 jam lagi yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini dia nggak aja, lapang aja, Alhamdulillah ya Allah kasih macet, merotal, merotal saya mau dengerin surah Al-Baqarah buka, hapalin partnernya nelpon sampai di mana, akhi? ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186 tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana, ya, atau kita bisa koneksikan dari sini. Apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gak ada berasak gulsup gulisah gini. Telepon sana sini klaksonin. Dasar lampu merah. Lama birunya sebentar. Padahal biru nggak ada yang ada hijau kan? Jadi kalau sudah begitu enak bu, yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan Nabi, bukan Rasul Ingin memberikan pesan kepada ibu Eh hey, perempuan dimanapun Tidak harus jadi Nabi supaya doa cepat dikabulkan Tidak harus menjadi Rasul Ini Maryam bukan Nabi, bukan Rasul Tapi dia ini luar biasa Sebelum dipanggil, udah datang Zikirnya tak terlukiskan Mohon kepada Allahnya luar biasa Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya Sudah ada kebutuhannya Quran surah ketiga ayat 37 setiap paman yang mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalam ibu. Tak ada. Itu luar biasa. Mau makan makanan ada. Mau anggur anggur ada. Ya. Wah. Itu luar biasa bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Pakai datang sebelum waktunya? Datang. Atau datang pas dipanggil? Standar. Jadi kalau 4, dan 5 adat, allahu akbar Allahuakbar, akbar Ibu bangun. Eh siap, sholat, siap, sholat. Itu standar. Yang lu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini, ini. Dipanggil 435, baru bangun 534 Salat subuh belum, nuntutnya udah banyak Ya Allah kurang apa lagi aku bermohon kepadamu Sudah aku meminta sekarang, salat subuh aja belum Jadi mana keadilannya Jadi yang pertama, respon seruan Allah Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat solat ya bu ya, ingat solat. Dan solat itu tadi dari empat posisi saya ajarkan yang pertama saja satu supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri bu, saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca al-fatihah pada kalimat ia na'budu abdu wa ia kana in. ingat pada kalimat ia na'budu wa ia kana maka sertakanlah di hati kita. Apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah? saya ajarkan cepat kalau ibu mau belajar lebih detil ikuti kajian kami di Fikih Salat, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Nanti saya terangkan semua dalilnya, Insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 dan dikuatkan nanti di hadis kunci. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya, ya selamat lah bu, alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria luar biasa, alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya difonis monopos dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon. Doa ini... Dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat